ketiga masukkan nama untuk blog yang akan kita buat. mau dada. Dodo memberi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Kembali lagi dengan Google Translate Guys, gimana kabarnya? Saya doakan semuanya semoga sehat selalu ya Dan terus semangat beraktivitas. Amin Pada video kali ini Saya akan mereview tentang Tutorial membuat blog menggunakan HP Part 1 Karena ini video tutorial pertama saya Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata. Next, ke pembahasan langkah awal adalah membuat akun Google. Pertama, klik fitur foto profil akun Google. Setelah itu, klik tambah akun setelah itu pilih fitur buat akun lalu isi kolom nama depan dan nama belakang dan akhirnya akun google pun terselesaikan om google gantian dong capek nih ngomong terus Ya, ya, segitu aja udah capek Ih, om google, klik ya, google, ya, ya, ya, ya, akan saya gantikan Pertama, klik kolom pencarian dan tulis kata kunci blogger ya, klik situs web blogger dan tekan tombol foto akun Google. Lalu pilih akun yang telah kita buat. Tiga. Masukkan nama untuk blog yang akan kita buat. Lalu, pilih alamat blog atau url, pastikan alamat blognya tersedia Selanjutnya, ketik nama tampilan depan pada blok kita. Contohnya seperti ini, guys. Dan akhirnya selesai menjadi blok baru. Karena masih baru, sebaiknya kalian mengisi blok kalian dulu, biar nggak kosong pada tampilan beranda blok.